kita harap generasi muda itu hebat-hebat, walaupun ada yang salah, saya berharap waktu itu mereka kalau menjelang e, bertambahnya umur pasti lebih wise. Banget. Oh, maksudnya kayak gitu, maksudnya apa? Lihatan gitu, liatan, apakah, mungkin lo huh? oh bisa kasih nasihatnya buat kita yang generasi muda <laughs> yang, yang mungkin isinya tuh cuman segini tapi gayanya segini <laughs> gitu loh. <laughs> Jadi gini, coba deh e, dibayangin ya. Kalau kita kegedean gaya, biaya juga lebih gede. betul ya. Misalnya, kita valet naik mobil, mobil Kijang pasti nggak dikasih valet. Pakai Mercy mestinya bayar parkir 10.000, mau nggak mau aduk keren kan? Rp 100.000, 50.000 gitu kan? Ada kan banyak anak-anak muda sekarang? Wah, kalau perlu kasih satu juta tip, bahkan kalau... Ada apa apa kirimin satu miliar orang kawin gitu kan? Saya pikir manfaatnya di mana? Ini kan cuman buat konten. Mendingan jadi foto model. Foto model maksudnya? Foto model kan bisa kelihatan kaya. Oh iya kan? Baju-baju, aksesoris diamond-diamond dipakai. Iya kan? Oh, itu kan orang punya kan? Hmm. Kalau yang punya-punya sebenarnya ya orang-orang hmm. yang punya. Kalau yang tidak instan itu pasti dia kerja keras. Tidak instan ya Om ya? ya? dia kerja keras. Begitu dia kerja keras, dia akan menemukan bahwa kerja keras ini harus diimplementasikan untuk lapangan pekerjaan selanjutnya. Mm -hmm. Karena dia kepengen membangun usahanya sustain. Mm -hmm. Tidak mati sampai di situ. Yeah. Berkembang, berkembang, berkembang. Sehingga orang-orang... Kalau banyak kita lihat orang-orang kaya, kita nggak boleh antipati dulu. Mm -hmm. Kalau kita antipati, kita salah. Yeah. Karena apa? Orang kaya, bisa memperkerjakan ratusan ribu orang. Terus kita mengaku, kita orang yang beragama, beriman, kita nggak kaya, kita nggak memperkerjakan satu orang pun. Hmm. Terus kita iri sama dia. Nggak boleh. Ya. Dia lebih bermanfaat buat orang banyak. Iya mm -mm. kan? Kalau dia bilang, oh bosnya oh bukan muslim, tapi bagaimana fasilitasnya di sana? Kalau di tempat kerjanya, ada dia dibikinin masjid. Ya, terus dibikinin oh, undian haji. Nggak mm -mm. boleh begitu. Iya kan, jadi kita harus benar-benar melihatnya orang itu bermanfaat. Bermanfaat ya. ya. Saya kagum dengan konglomerat-konglomerat, uh, banyak konglomerat-konglomerat yang bersahaja. Hmm. Ya kita lihat uh, diantaranya Salim Group, hmm. itu dia pabriknya bukan hanya di Indonesia, pabrik Indomie. Hmm. Hmm. Di dunia, dunia iya. Arab, Timur, Tengah, semua ada. Yeah. Berapa juta orang ikut kerja dan kebanyakan saudara-saudara kita yang muslim yang kerja, mm -hmm. ya kan. Nah, makanya kalau jadi orang Islam bisa kaya juga Alhamdulillah. Kalau nggak bisa kaya, jangan iri sama orang kaya, kita harus belajar untuk kaya, nggak boleh iri. Mm -hmm. Iri untuk kebaikan boleh. Iri untuk kebaikan ya? Iya, ya. iri untuk kebaikan. Tapi kalau iri terus marah-marah cuman bilang, wah ini kaya. Ntar dibilang ada yang kayanya pakai babi ngepet apa segala macam. Itu cuman iri yang nggak berdasar. Kita yeah. harus kerja. Kalau mau kaya, kita harus kerja. Kerja itu ada kerja keras. Kerja keras? terus kerja cerdas. Oke. Okay. Kalau kerja keras, adik-adik misalnya kerja keras cuman kerja 1 tambah satu sama dengan 2. Yeah. Kalau kerja cerdas, 1 tambah satu harus jadi 11. Hmm. Itu, nah itu cerdas bahwa hari ini kita mimpi, kita kerja sama orang. Tapi next, besok kita harus jadi mempekerjakan orang. Itu baru cerdas. Kalau kerja keras doang, nggak cerdas, ya jadi Capek. pekerja. Jadi pekerja aja udah. Jadi pekerja nah, aja. inget tuh, tuh ya. <laughs> <laughs> Besok-besok lo harus punya podcast sendiri. Iya, <laughs> lebih baik daripada semuanya. Tapi kita lihat ya, kenapa juga anak-anak sekarang, demen melihat sesuatu yang glamur-glamur. Ah, gimana dari pandangan Om, gimana? Iya, karena didukung juga. Ini kan sebenarnya korban iklan aja nih semuanya. Oh, okay. <laughs> korban iklan, jadi kita lihat. Saya kemarin-kemarin waktu lihat Crazy Rich, Crazy Rich itu, hmm. saya bilang, Ih, hebat amat anak sekarang ya. Umur 20 tahun, kekayaannya udah luar biasa. Terus dia bilang, "Wuih, jam tujuh miliar murah banget," katanya. <tuk> merek ini, nah, saya pakai jam Lihat aja, siaraka saya, ini kan Seiko muternya sama enggak? Muternya sama enggak? <tuk> okay, okay. Muternya sama, udah saya jam digit ini. Eh, <tuk> uh, ini Garmin masih aman lah. Garmin aman, kasih kan. <tuk> <aman>. sebagusan <tuk> <tuk> itu jam olahraga. Iya, jam olahraga. Nah, sekarang gini." saya punya temen, beli jam 30 miliar, 30 miliar, 30 miliar. terus Rumah. saya cuma mau tanyanya gini, emangnya kalau pakai jam ini dia lebih cepat nyampe <laughs> gitu kan, yang mahal gitu, saya lambat gitu kan, moternya kan sama, terus kemudian kalau pakai jam mahal, tangannya terus mengkilap gitu, glowing gitu, jadi orang lihat dia mukanya jadi tambah gagah gitu kan, yeah, yeah. atau tambah cantik, kan enggak juga, siapa sih yang ngerti, Coba nih, Wisnu yeah. pakai Richard, Richard Mile ya, Richard yeah. Mile, kita ke Jembatan Hitam Pasar Loa di uh -uh. Jatinegara. Gue jamin tuh tukang-tukang kagak tahu lo pakai Jembatan. <laughs> <laughs> <laughs> iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Saya jamin, gak tahu. Iya uh -huh. yeah, kan, yang tahu itu perampok-perampok di luar negeri. Oke. Okay. Yeah, iya kan, itu di luar negeri sekarang, apalagi sejak uh, Covid kemarin, yeah. Orang-orang yang pakai jam tangan, Richard Mille, terus Patek pilih hmm. terus Rolex, itu ditodong, diambilin. Hmm. Ya, ditodong, diambilin. Nah, saya sih, Alhamdulillah, bukannya nggak mampu, cuman buat saya nggak worth it banget, gitu. Sekarang, let's say gini, cara kalkulasi hitungan kita, hmm. Hmm. anggap dah bahwa kemarin kita dengar, wah jam 7 miliar murah. Kita kalkulasi secara matematika bisnis. 7 miliar kalau saya pinjam uang dari bank. Dengan bunga 12% satu bulan. Berarti satu, eh, satu tahun. 1 satu, satu persen satu bulan. Satu persen satu bulan, ya. ya. 7 miliar untuk 10% aja 700 juta. Ya. Berarti kalau 1% 70 juta. 70 juta. Ya, 70 juta per bulan. Mm -hmm. yeah. 70 juta berapa kali UMR? Wah, jauh. Dibagi sekarang kalau... 14 kali. 4, 000. 000, 4 juta. 4 juta. 18, 18, 18 kali, kira. Gitu. kira 18, 18 kali. Uh -huh. Can you imagine? Dia bisa kasih... Menghidupkan 40. orang banyak, iya benar. Ya, itu Dalam 1 tahun, mm -hmm. berapa? Gitu. Terus, manfaat pakai jemahal itu nggak ada. Tapi manfaat kalau duitnya ditaruhin di bank aja, dia dapat bunga. Bunganya deh misalnya sekarang sparonya 6%. Kalau pinjaman 12%. Kalau kita taruh kalau di bank syariah mungkin 6% hmm. karena itu margin namanya. Margin, ya, ya. ya kan. 6% sparo berarti 350 juta eh, hampir 400 juta, 67424,5. 450 juta. Jadi cuman gini, kalau 7 miliar kali enam persen enam kali tujuh enam persen kali enam enam dua empat dua ya empat juta empat mm. ratus juta dibagi 12, 35 tiga puluh juta mm -hmm. ya yeah. tiga juta saya makan satu hari seratus ribu udah kenyang ya yeah. tiga juta tuh berarti saya bisa makan setahun nah ini yang kadangkala -kadang, uh, lupa sasa saja kalau ada uang pakai barang mewah sah sah ya, ya sah itu pasti sah nggak apa-apa tapi nah, tapi bukan buat dipertontonkan dan dibuat pakai buat ngapusin orang ngapusin ngapusin tuh bohongin orang oh bohongin orang iya itu jangan dipakai buat bohongin orang dan saya menyesal sekali bahwa ya kemarin ini kita harap generasi muda itu hebat-hebat walaupun ada yang salah saya berharap Waktu itu mereka kalau menjelang uh, bertambahnya umur, pasti lebih wise. Eh nggak tahunya itikat baiknya memang nggak ada, itikatnya nipu. Hmm. Mereka membuat satu game, hmm. ya kan, atau membuat satu uh, usaha. Yang mana yang dikerjain, yang ditipu? Pembantu rumah tangga. Hmm. Terus kuli-kuli bangunan. Ya ini banyak yang ngadu semua sama hmm. saya. Terus pedagang starling Starbuck keliling. keliling, itu semua kesian miris mereka. Ada yang habis 5 juta, 5 juta itu buat mereka mining full, hmm, hmm. itu buat hidup dua bulan bisa di kampung yeah. itu. Jadi mereka tega teganya. Ya saya pikir kita lihat aja. Ini sebenarnya kekurangannya bukan hanya uh, pemerintah, tapi kita swasta terlalu terpana melihat sesuatu yang instan. Iya yeah, yeah. kan? Nah makanya kita harus belajar memberikan edukasi kepada adik-adik kita supaya jangan cepat puas kepada yang instan. Yang instan itu Cep. naik cepat, turun cepat. Ya. Nah, kalau dulu orang Tidak. bilang begini. Lu kalau cepat jadi jenderal, pasti cepat pensiun lu. Mendingan jadi kopral pelan-pelan naik Tidak -tidak.